Halo, what's up guys, welcome back to me, Leslieku. Ya guys, sudah lama kita berjumpa dan saya sudah lama tidak upload video baru ya guys ya Udah hampir sekitar dua minggu saya tidak upload video-video baru dan pastinya para subscriber saya ini pada kangen kali ya sih IGR banget Oke guys, di video kali ini kita akan bermain kembali game-game penghasil cuan Tapi sebelum saya memainkan gamenya, saya mau menginformasikan kembali dan terus saya informasikan bahwa seluruh game pengasuhan cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi Dan bukan saran investasi ataupun ajakan buat kalian untuk memainkannya Jadi pastikan untuk analisa terlebih dahulu atau disebut gear with your own risk sebelum memainkan gamenya Oke okay guys jadi sepakat ya jadi semua harus bisa analisa terlebih dahulu Oke okay guys hari ini saya baru menemukan satu game yang dia tuh mirip seperti ini uh, di video saya sebelumnya, baca berita dapat cuan, dan di game ini juga dapat berita dapat cuan. Tapi banyak banget fitur yang lebih daripada game sebelumnya, gitu guys ya. Dan buat kalian yang mau mencari ataupun penasaran, gitu kalian bisa langsung aja cari di Go Daily. Ini tuh ada di PlayStore, jadi buat pengguna Android bisa ketik aja di PlayStore, dan buat pengguna iOS, pengguna iPhone itu saya belum tahu ya. Ini ada adalah di iPhone, tapi ya, kalau di Android ini ada. Kalian bisa cari aja Go Daily dan cuan-cuan rebahan. Nah, dari judulnya, dan apa? cuan-cuan rebahan? Jadi, seperti modal-modal rebahan, bisa dapat cuan walaupun receh sih, mantap ya. Jadi, kayak ya, dibilang cuan apa ya, uh, rebahan itu produktif juga. Jadi, kalau mungkin teman-teman banyak yang nanya gitu, kan, kenapa sih lu hobi rebahan? Ya, karena rebahan itu produktif, guys. Apalagi kalau kalian tuh tahu caranya untuk bisa menjadi produktif dalam saat kalian perbahan gitu ya sih. Oke kita play aja langsung guys. Oh enggak tunggu ya. Ini sebelumnya kita akan cek ini reviewnya nih ya apa ya. Hmm, saya nggak bisa pastikan ya review ini bagus ataupun buruk itu belum bisa dipastikan 100%. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa semua review rating itu itu bisa dibeli. Ada pak jasanya. Jasa untuk menambah review Google Play, jasa untuk menambah review Google Map, itu itu ada semua jasa. Jadi. Uh, kalau seperti itu sepertinya apa ya Jangan jadi patokan gitu ya Jadi kalian bisa hanya memainkan gamenya Dan bisa analisa sendiri Jadi seperti ya zaman sangat Kita harus pinter-pinter lah gitu ya Ininya, tipu -tipu ini, ya kan KFC? Oke kita pilih aja gamenya guys Kita open gamenya Nah ini tampilan awal gamenya guys Dan di sini itu di tampilan awal Kita tuh sudah diberikan sebuah apa ya Asupan-asupan berita gitu ya Berita rekomendasi untuk kita Dan saya pun bingung kenapa rekomendasinya itu berita-berita seperti ini Ya ya namanya juga apa ya aplikasi berita gitu ya Pasti kan membuat sebuah konten-konten yang dapat memberikan attention besar kepada pembacanya gitu Jadi pertama kali kita buka berita Kalau nih berita-berita yang judulnya itu menarik gitu ya Membuat kayak penasaran itu pasti kita akan buka Dan itu adalah salah satu trik gitu ya guys ya dan sebelum kita bermain cara menang sekalian, nakal saya akan menjelaskan juga ini tentang bagaimana apa fitur-fitur yang terjadi game ini gitu guys. Jadi bukannya bermainnya, tapi kita akan memberi suatu fiturnya gitu guys ya. Oke ya. Nah ini adalah gamenya. Ini ada fitur lucky draw. Nah ini lucky draw ini sifatnya undian gitu guys, ya guys Dan ini hadiahnya tuh ada iPhone, ada poin ada peti dan sebagainya ada Bitcoin juga ya kalau layanan ada Bitcoin juga dan buat kalian yang melihat adanya itu iPhone kalian jangan terlalu berharap lebih lah ya apalagi dengan apa ya game gratis itu jangan terlalu berharap lebih gitu ya bisa bisa withdraw aja walaupun receh itu udah bagus banget gitu ya guys. jadi kalau sumber main itu jangan terlalu in lah halu kalau juga halu gitu ya jadi kita akan undian aja gratis ini di disini ada apa ya jatah lima lima kali undian jadi kita per hari itu lima kali undian dari kita harus bisa menghabiskan undian itu sebelum ganti hari ya guys ya oke saya undi nah ini kita sini login ya guys ya saya lupa nggak tahu kalau aplikasinya tuh dia harus login menggunakan facebook ataupun alamat google kalian jadi buat kalian yang bermain ya kalian harus login gitu ya karena mereka meminta data kita gitu ya tapi kalian juga kalau mungkin nggak tertarik main kalian bisa unlink dat data kalian di di apa di aplikasi Facebook kalian gitu ya kalau kalian itu mendaftarkannya melalui Facebook gitu. Oke saya undi aja. Ini kita dalam proses pemutaran. Saya lihat kita dapat apa? Kita dapat 1.288 poin. Wow lumayan besar nih nggak sih? Tapi kita nggak tahu nih. 1.288 poin ini kalau dirupiahkan tuh dapat berapa itu kita nggak tahu. Jadi ya sekarang gratis kita ambil aja dong ya kan. Undi lagi, kita ada sisa empat, kita undi lagi dan kita dapat apa guys? Nah kita dapat peti apanya? Aduh Kado. dan kadonya ini eh uh, apa ya? Kadonya ini kita harus ya? Ah main judi malahan? Ya enggak usah, usah kita mainkan ya nah, guys ya. Kita di sini coba-coba aja dan sekarang kita tersisa tinggal tiga undian lagi kita coba lagi undiannya oke okay, kita dapat apa kita akan lihat oke okay, dapat kado lagi Kadonya nya apa uh, ini seperti apa ya wow kita dapat koin ya koin koin tapi apa yang Enggak langsung ke aplikasi ya oke okay, sepertinya udah aja guys ya udah aja udah aja sepertinya udah kita udahin aja dan tadi itu fitur dari lucky draw gitu jadi uh, dari fitur itu kita tuh bisa mendapatkan banyak poin dan kita mendapatkan 200.000 poin gitu ya guys saya nggak tahu dapat dari mana nih 200.000 poinnya tapi ya ini kita lihat ini nah ini di sini tuh ada banyak fiturnya guys yang bisa mendapatkan koin kalian gitu ya dan cara paling gampang untuk mendapatkan koinnya itu adalah check-in setiap hari nah kalau kita check-in kita tuh dapat poin gitu ya koin gitu ya dan ini kita ada juga survei penggunaan Godaily. Nah kalau kita ikut survei ini kita bisa mendapatkan sekitar 50.000 koin dan itu lumayan ya kalau nggak salah ya ini fit misi-misi seperti ini tuh biasanya ada di akun akun baru gitu guys ya Oke kita tinggalkan aja karena belum kita kita dikejar waktu jadi belum pernah kita mainkan gitu ya guys ya Nah disini tuh tugas pengguna baru tuh banyak banget yang pertama kuesioner, dapatkan hadiah dari satu artikel Bagi ke Facebook join telegram channel join Facebook channel dan banyak lagi dan ini juga ada tugas hariannya dan ya ada hadiah lainnya gitu ya Jadi kalau uh, banyak banget selain dari membaca berita kita dapat misi-misi yang harus kita selesaikan Sehingga kalau kita menyelesaikan misi tersebut kita dapat koin yang dapat kita tukar Nah guys dan juga ini kita ada tugas undangannya. Ya semua aplikasi pasti ada fitur referral gitu ya. Supaya apa? Supaya aplikator tuh banyak banget user yang main di aplikasi tersebut. Dan di sini tuh banyak banget fitur uh, undang temannya dan ini ada reward rewardnya. Orang tuh sudah dapat 7.500 kalau undangan pertama dan undangan kedua 4.500 dan seterusnya. Dan di sini tuh ya kalau kalian yang punya relasi kuat di di, di bidang digital punya networking yang jangkauan luas kalian bisa coba aja untuk membagikan link referral kalian ya guys karena lumayan juga ya kalau dapat segini bener-bener dapat ya itu udah lumayan juga ya guys ya dan kita akan kembali lagi dan ya hmm, banyak ya ini tadi kita dari misinya dan kita lanjut lagi ke pembacaan beritanya guys Nah di sini tuh banyak banget beritanya dan kalian bisa searching aja genre berita apa yang kalian suka gitu kalian suka trend klik trend. trend, trend. Entertain, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi karena saya di sini suka ekonomi, saya akan cari berita terkait dengan ekonomi gitu guys ya. Oke, dan kita klik beli tempat atas ini lima jam yang lalu nih. Nah di sini tuh ada lambang bulat ini ya. Ini tuh apa ya? Durasi gitu ya. Durasi pas kita nonton, pas kita baca. Jadi kita nggak bisa sembarangan baca. Terus kita out auto. Kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan poin gitu ya. Jadi ketika kita baca kita harus sampai likarnya penuh dan kita akan dapatkan poin. nah ini kita saya dapat dua ratus poin. nah guys ya. dan kita lihat ya poin kita ada berapa? poin kita tuh udah ada sekitar berapa ya? Uh, ada berapa ya? saya cek dulu ya. karena tadi banyak banget. nah ini poin kita adalah dua ratus dua ribu nah dan koin ini itu kalau dirupiahkan tuh kita dapat 1000 pera receh banget ya guys ya tapi karena ini gratis dan cara dapatnya itu tidak terlalu sulit ya ya kalian ya kalau lagi ada waktu kosong ya kalian bisa mencoba gamenya gitu guys ya Tapi jangan dijadikan ini hal yang utama gitu ya Karena itu merugikan waktu kalian juga gitu ya guys ya Jadi ya pinter-pinter lah gitu ya Nah ini tuh ada dan ini kita akan ke halaman withdraw Dan di halaman withdraw ini banyak banget ya guys Dari Dana, GoPay, OVO, Bank, Binance, mana dari kita pun juga ada dari Coinbase dan banyak lagi Jadi ini apa ya ini yang paling suka oleh para-para pencari game-game cuan receh gitu ya guys ya karena ya banyak kendala yang orang bingung gitu ya dalam game-game penghasilan ini Itu adalah di bagian saat kita mau withdraw gitu guys ya Dan di sini itu banyak banget fitur fitur pasti sangat menunjukkan gitu guys ya Jadi ya kalau saya rasa mungkin kalau saya punya waktu kosong Saya akan mengisinya untuk memainkan game ini kalau mungkin game ini Sulit dan sebagainya saya nggak akan Oke mungkin sekian dari video kali ini mungkin banyak lagi modifikasi dari game ini tapi saya akan ah, tadi saya pikir aja dan buat kalian yang tertarik dengan aplikasi-aplikasi keren -aplikasi ataupun sebuah konten-konten yang berkaitan dengan apa ya perubahan tapi produktif. Nah itu kata-kata yang keren kurasa ya itu kalian bisa langsung subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan share ke teman-teman kalian jika kalian teman-teman kalian membutuhkannya dan ya mungkin cukup kali ini saya lesleku sampai jumpa di lain kesempatan semoga kita dalam kondisi sehat selalu oke guys terima kasih bye bye